Tanya. aing nah, sah -sahabat. Sahabat. Sahabat. Ya. aing tah saha-saha ba saha gede ha aing weh oh geus naon darat dari nah. Sangat identik dengan keberadaan makhluk-makhluk tak kasat mata. Tak bisa dipungkiri, gedung sekolah pun yang ramai saat siang hari, namun sepi pada malam hari, sering dijadikan tempat bersemayamnya makhluk-makhluk tak kasat mata. Di balik kokohnya gedung sekolah ini, terdapat banyak fenomena-fenomena aneh yang sering mengganggu para siswa yang sedang belajar maupun warga sekitar. Jadi saat saya hidup di sini sama teman saya Reja Sabani ya waktu itu pukul 11, ya 11 di sini nih, persis di jendela ini ada yang mukul-mukul seperti tidak ya suka itu saya tidur di sini pokoknya seperti ini nah itu beberapa kali beberapa kali, tiga sampai enam kali ya, seperti itu dan saat saya mau tidur sekitar setengah 12 di belakang sana ya, di belakang sana itu ada yang manggil-manggil, pertis -manggil, nama saya itu terus kelas manggil-manggil, dia nyindirin jalannya sekitar 15 menit situ nastah situ saya kembali ke bawah karena saya mulai gak nyaman itu kayak ada yang ganggu udah saya pindah aja ke bawah ketika saya mau ke wc siang kalau gak salah di wc itu terdengar ada suara yang nyanyi perempuan merdu sekali eh pas dilihat ga ada gak ada siapa-siapa tapi cuma ada nampak suaranya aja Malam pun tiba, tim menyikap tabir akan mencoba mengungkap keberadaan makhluk-makhluk tak kasat mata yang sering mengganggu para pelajar dan masyarakat sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pemirsa dimanapun anda berada pada malam hari ini, kita dari tim menyikap tabir akan mengungkap rahasia yang ada di gedung sekolah ini, yang mana konon di gedung ini suka ada penampakan makhluk-makhluk tak kasat mata. Kemudian suka ada suara-suara yang mengganggu para siswa dan juga masyarakat di sini. Maka pada malam hari ini kami bersama tim, di samping sebelah saya ada Bunda Ana, Ana. beliau adalah Pak Sekuritual, kemudian sebelah sana ada Pak Ketua Yayasan, kemudian di sebelah sana ada Saudara Dikruah, kemudian di kemudian di sana ada Saudara Deni. Dan di samping kanan saya ada Alif Adamullah. Alif Adamullah, kemudian di sebelah sana ada Kang Faisal Nulloh. Yang mana kami semua di sini pada malam hari ini akan menyingkap tabir rahasia keberadaan makhluk-makhluk Waij yang ada di sekitar lingkungan sekolah yang ada di sini. Baik, Bunda Ana mungkin bisa dijelaskan tadi ketika kita masuk di sini ada apa saja Bunda Ya, ketika kami semua tim masuk ke area sini memang aura negatifnya cukup besar ya. Sampai diawali dari gerbang pintu masuk itu, itu sering sekali menampakkan, malah mengganggu warga masyarakat yang ada di sekitar lingkungan sini. Termasuk kepada siswa, siswi yang berada, yang sedang belajar di sini pun sangat mengganggu. Dan saya lihat lagi penemuan yang aneh yaitu di pojok sana, itu kalau setiap malam mereka berkumpul di situ berkumpulan semua e, bangsa, kunti-kunti ya, atau juga ada juga ada juga yang berwajah seperti bengkuang, rata, gitu, seperti itu. Dan saya lihat di pojok sana, itu ada e, jin yang selalu mengelilingi e, sekitar lingkungan ini, sekolah ini, dan malah juga mengganggu kadang-kadang selalu mengetuk-ketuk e, jendela atau pintu, atau memanggil siswa siswi yang berada di sini. Dan juga ada seorang nenek-nenek yang sering duduk di tangga, yang mana mereka juga semua mengganggu. Dan juga ada e, wanita yang sering senang bernyanyi di kamar mandi. Itu yang saya lihat yang e, sering, sering menampakkan dan mengganggu siswa-siswi yang belajar di sekolah ini, Begitupun warga sekitarnya. Baik, terima kasih Bunda Ana. Kemudian di sana ada Kang Samsul, juga Kang Denny. Kang Samsu, sudah uh, siap kita akan melakukan uh, mediasi. Ini Kang Samsu ini mediator kita, mudah-mudahan dengan adanya mediasi ini kita bisa mengungkap uh, mengenai keberadaan makhluk-makhluk gaib yang ada di lingkungan uh, sekolah ini. Uh, mudah, bisa kita lanjutkan saja. Baik, uh, kita mediasi <tuh> mungkin supaya lebih terbuka dan supaya, supaya lebih tahu karena apa yang mengganggu semua siswa-siswi yang berada di sini saya akan mediasi dan akan saya masukkan untuk mediator kepada Paisanullah supaya apa yang mereka ganggu dan tujuannya apa biar semua warga masyarakat juga yang yang pernah melihat atau menampakkan biar tahu dalam keadaan juga situasi di tempat ini baik langsung Paisanullah Baik, kita buka yang selalu mengganggu di gerbang uh, pintu masuk. Kesalahan ini, tim mulai melakukan mediasi untuk mengungkap keberadaan sosok yang suka mengganggu. Assalamualaikum Sampurasun Sampurasun yes. uh. Sampurasun Bangga, bangga, bangga Bangga, Nah, Bapak. Iya, bah. Uh. Uh. Aba nah ngeran dewek Kapan naya? Apa, bangga sahabat? Uh. sahabat. Uh. Uh. Nah, nah. Sah sahabat? Nah, lain wilayah Kancurkan, Youtubat, oh, Zatna, darah Pak, oh, itu dia, nggak pernah nyewanya, nggak Ayo nyewanya, cara luas, cara luas, cara luas, cara luas, cara luas, cara luas, cara luas, cara luas, cara luas, cara luas, Abah luas, cara abah cara Oh, saya, saja, saya, saya, saya, saya, saya, saya, di saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, ke saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, di mana, saya, saya, mana saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, ah oh, eh dari eh. Abah suka ganggu ke siswa di dia hmmm anak buah dewek kata mas kamu oh, anu nggak ganggu anak buah Abah eh dari Abah tuwasan di dia tuh ayah nggak jodoh biarab yang siapa yang ngelawat ke dia oh. Oh. harunya baru tak batur di pernah salah dia pernah oh, salah eh ayah nggak buktikan lah sahan di dia eh sekarang lubang murid-muridnya bukan masyarakat ya suka ganggu abalin Lin ngawon ke masyarakat suka ganggu Lendewek dewek kata mah pan loba penghuni di dia telain dewek oh, anak buah apa lain oba pokoknya mah ma. ada apa di belakang mana cacingnya si abah? Harap oh dia Arab punya jaga bang bang uh yang sah cacingnya jadinya diluar oh diluar diluar diluar batur apa lain uh. abang sila aja dia? Ya. mesnila berapa tahun sepuluh oh sepuluh tahun awal oh, berdiri, awal berdirinya. Berarti Karunya bah, kabar udah di dia atau nggak nganggih wajh panggung kakimu terbuka dosa doswek yuk siah yang nama tutup yuk sekolah ah nah makanya ditutupkan nanti dia ajar di siah sekolah aneh pahala nageh yang kebun kelega degan hmmm apa ngerbarudak mernang dia ajar di dia pake sekolah kita ada jeruk hmmm apa nanti dibawa apa bukti nanaon siah kita harapun hmm. masjid bah kita harapun masjid eh mana alatnya harapun masjid deh apa sholat mas soklah bapak bukti kamarita sabtu kamari Tidak nyawan, pernah nyabahnya? Nyawan atau sekolah di budak, dididik segala rupa itu nyawah, adab, masjidnya. Oh, ini kacangannya. Oh, kacangannya. <guluh> <guluh> bah, kita dilatihkan di dia, bah. balik, balik. Bah, ayat bah, ayo ba. nak abah kudu pindah. Ya, ayo harus dipakai sekolah. Untuk ngeganggu kogia, ayo tempat ibadah. Abah balikkan unitah, nak. Abah asal dimana sok buka ulah dibalikin, ya? Nah. Balik. Sangat yang balik nakes, iya nantes. Ake sangat beres kontrak abah, dua nah. tahun beres. Gak mau tutup sekolah imah. Ya, Wah, oh, mau ada itu karinya, karunya. Iya sekolah teh alus bah, tolong diganggu siswa-siswi jeng masyarakat sekitarnya abah baliknya jan jangan hancur pulang lagi Mau hancur dipake ibadah di dieu sekolah oge ibadah bahnya balik balik ba eh, balik abah ke kepalabuan hey, Uh, baik Bunda uh, sosok yang barusan itu di dimediasi itu sosoknya seperti apa Bunda? sosok yang barusan di dimediasi itu sosoknya tinggi besar dia berbulu sangat lebat dan dia memiliki mata yang begitu merah dan kadangkala E, apa dia itu selalu mengganggu orang-orang yang lewat itu e, memperlihatkan keseramannya dia itu yaitu kadangkala -kadang dia itu menyorotkan mata yang begitu tajam dan juga rambutnya yang begitu lebat itulah kadangkala -kadang itu seperti jin yang saya lihat tadi dia adalah jin kafir mungkin itu adalah yang sering dilihat oleh warga di gerbang sana ya. itu ya bunda ya iya um, Mungkin kita bisa lanjutkan ke makhluk-makhluk yang lain mungkin? Ya, mari kita lanjutkan yang selalu menampakkan dan selalu mengganggu yang saya lihat di pojok sana itu adalah e, Jin kuntik atau juga perempuan yang selalu e, dia senang sekali berada di pohon itu dan dia selalu mengganggu juga dan kadang-kadang mengeluarkan suara-suara yang berisik atau juga mengganggu sekitar-sekitar yang lewat itu dengan menyanyi ataupun juga mengeluarkan suara-suara yang Merdu, itulah yang selalu ditangkap. Ya, baik, kita langsung saja, ya? Boleh.